Halo semua Selamat datang kembali Saya Rehan Dan ini waktunya Kodapcast Di episode kali ini Kita kedatangan Bintang tamu Spesial Sudah pada kenal Oke okay, anaknya Geek banget sih <laughs> lihat lihat dia tuh Apaan sih ini tuh <laughs> Kita langsung sebut aja Manggilnya apa nih? Mas Surya ya? Adi Surya uh, uh, dipanggil dipanggil Rin aja di ah, Rin. Iya benar. Mm -hmm. yeah. Oke, okay, halo Mas Rin. Gimana kabarnya? Halo. Uh, kamarnya baik-baik saja Masih baik-baik. Uh, belum ada masalah. Ya. Heeh, <laughs> uh, bisa perkenalin dulu. Uh, uh, uh. Jadi, oh uh, iya. Yeah. Salam buat teman-teman yang nonton videonya. Oke, okay, nama saya sebenarnya R Adi Suryagus, tapi dipanggilnya Rin karena ya nama aslinya itu R di depan. Karena R doang, jadi ya Kirin aja. Uh, uh. Karena nggak tahu nih bapak ngasih nama pakai abstraksi R <laughs> kayak variabel kan? ya? <laughs> <Bukan re -script. laughs> oh, Bisa juga bisa deskripsi, re risen, ras react. <laughs> <tif> <tif> ya, ya, ya, Mas Adi Surya, dia itu salah satu penggiat Reason ML. Sama Respeed juga. Oh ya, sekarang sibuk apa sih? Oh, sekarang sibuk seperti biasa sih, Mas. Bekerja, layaknya orang yang apa namanya ya yang bekerja. <tif> <tif> <tif> ya, sekarang sibuk bekerja dan <tif> uh, masih sering ngotak juga sih beberapa kalau misal uh, open source dan lain-lain tadi pagi baru aja kayak nge-submit sebuah full request ke salah satu repository npm tentang npm installer nama projectnya itu uh, sebuah repository yang dimana jadi sebuah plugin di npm supaya kita mudah untuk menginstal language server protokol kayak gitu bahasannya udah udah siang Tata sebelum oh, kita enggak. bahas tips mau pengen tahu dulu dong gimana sih awal karir uh, ya, oke, Mas tadi Surya ini tuh ke langsung menempakan front end atau dari back end dulu atau gimana sih Oke ya, oke ya jadi kalau untuk awal karir itu pertama kali itu di tahun 2017 itu di mana aku masih kuliah Uh, di kuliahnya tuh di salah satu universitas ya dulu belum universitas sih masih sekolah tinggi uh, itu di Makassar namanya Stimik di Bandegara Makassar di nah, situ aku kuliah itu masih apa namanya masih kuliah ya terus lanjut bekerja di 2017 itu di Jakarta pertama kali sebagai WordPress developer nah, jadi awalnya aku itu WordPress developer yang dimana secara harian rutinnya itu Kayak kembangin plugin, kembangin aplikasi WordPress, kembangin sisa adminnya juga itu ngurusin lah, maksudnya yang ngurusin sifat minnya. Jadi, kalau dibilang itu uh, bisa dibilang ya, full stack lah istilah kerennya ya, karena kesana-kesana gitu. Mulai dari pronennya, mulai dari backend dan database juga, sampai sisi server juga. Itu di awal aku berkarya sih, awal Tapi kalau untuk... Oprekan-oprekan dan belajar-belajarnya itu udah sebelum aku bekerja di 2017 itu. Hmm. Itu nama company-nya itu Frame Strategi dulu di Jakarta juga. Situ jatuhnya sih ya, bekerja tapi ya, istilahnya kayak anak magang, ya, anak intern. itu. Situ pertama kali. Terus di 2018 dapat uh, kesempatan buat bekerja di salah satu uh, company kebetulan remote working dan itu namanya palutan nah, itu salah satu temen juga dan kenal sama CEO dan beberapa orang-orang yang ada di dalam situ kebetulan kenal juga ya dari komunitas juga jadi <tuk> jadi apa ya rata-rata nah, penawaran itu gara-gara komunitas sih. ya dan ya udah dari situ dapatlah pertama kali pekerjaan sebagai front end dan memang udah mulai tertarik dengan dunia JavaScript atau masalah per front end. Nah, setelah itu, uh, setahun lamanya di situ, ya. Sebelumnya juga setahun lebih, 1,3 bulan kali. Uh, terus yang kedua ini 1,5 bulan, ya. Di Palu itu terus pindah di warung pintar. Warung pintar itu uh, kebetulan lagi, dan komunitas lagi gara-gara komunitas lagi. di ya, gara-gara postingan Facebook sepertinya juga ya. Kalau aku masih ingat itu, ya, ada seorang. Uh, anak orang pintar ya, kalau mungkin teman-teman kenal juga itu namanya siapa nah? Mas Birdaus itu anak-anak depsi juga dan komunitas itu yang pertama kali uh, apa namanya kasih tawaran Mas sekarang menjadi mana? Nah kalau ditanyain masalah pekerjaan itu aku udah mulai insecure, kan? aku bilang, gue kayaknya ini mau kasih kerjaan ini <laughs> kayak gitu, pikiran pertama. Soalnya dia <laughs> ya itu aku pertama kali ketemu. Di Deep circle, acaranya dev circle Facebook. Situ pertama kali ketemu, pertama kali ketemunya dia langsung nanya kerjaan. Ya udah, berarti ini mau ngasih tawaran nih. <laughs> gitu. <Yeah, that's> <laughs> <laughs> uh, ya udah, dari situ masuk di warung pintar, gara-gara Mas tahu sih ini ngasih tawarannya. Udah cobain deh, uh, apa tesnya dan lain-lain. Dan di saat itu mulai tes juga sebenarnya nggak hanya di warung pintar ada beberapa company juga ada tiga sih tahu ke situ satu gagal satu gagal di diproses hiringnya ada dua yang berhasil salah satunya ini warung pintar jadinya yang kepilih nah di warung pintar itu hampir hampir banget dua tahun satu koma berapa ya 1,8 kalau atau 1,9 bulan satu tahun 9 bulan lah. ya Nah, nah udah setelah dari warung pintar masuk di ruang guru juga sekarang di pool ya di ruang guru Iya berarti udah kemana-mana nih ya? luar biasa hmm. belum belum juga kemana-mana ini masih <laughs> di Indonesia pak <laughs> nah terus berarti dari orang tua nggak ada background IT gitu juga ya keluarga uh. Kalau keluarga yang ada background IT-nya itu cuma satu, Om, Om aman hmm, ya, hmm. saudaranya, saudara bapak lah istilahnya, sepupu satu kalinya bapak itu kebetulan jadi CEO di company pertama kali saya ber berkarir, yang waktu aku magang, nah dia jadi CEO-nya di situ. Memang latar belakangnya dia udah udah lama banget sih di Jepang dari tahun 90-an udah di Jepang, 30 tahun di Jepang itu di perusahaan IT emang nah dari situ sebenarnya inspirasinya kenapa pengen ya, bekerja di engineering atau teknologi seperti gara-gara gara-gara si, Om itu karena ya biasa lah kalau dalam lingkaran keluarga ada salah satu yang sangat apa namanya menonjol dan berpendidikan Idol biasanya kan diceritain tuh kan jadi iya. hey, kayak Om kamu kayak gini kayak gini kayak gini uh, uh, udah aku oh, Jepang ini jadi... nah, dari SD itu ya udah ada inspirasi kayak gitu dimotivasi sama orang tua Aku, pas SD ada pasar buku biasanya kan, aku beli buku, beli bukunya itu tentang LUA, uh, bukan luas sorry, uh, alu, ALU, Arithmetical Logical Unit tentang komputer. Itu buku yang pertama aku beli di SD, dan jarang banget aku baca, cuma beli doang. Itu yang aku tahu, oh ALU itu arithmetical, jadi untuk masalah matematika di dalam, maksudnya bukan matematika, tapi masalah perhitungan di komputer. Uh, tapi aku enggak punya komputer, cuma beli buku itu doang, gitu. <Gilis> <gilis> <gilis> uh -uh. Berarti uh -uh. dari dulu emang suka tanya-tanya sama om gitu ya? Enggak, enggak banyak komunikasi aku. Cuman orang tua yang hmm. komunikasi sama dia. Aku enggak banyak komunikasi sama dia. Cuman diceritain aja kalau gini dia rajin, udah dikasih motivasi motivasi dasar gitu kan. Biar enggak bandel misalnya, karena waktu kecil memang bandel aku sih kalau diceritain juga. Ya. Terus uh, sering dimotif lah intinya uh, masalah belajar, tapi ya dari kecil juga udah udah dipaksa banget kayak belajar matematika sih sama bapak karena dibilang ya udah matematika itu bagus karena di semua ilmu kamu bisa cepat memahami kayak gitu kalau belajar matematika itu doktrin waktu kecilnya doktrin matematika. Tapi sampai sekarang nggak jago-jago juga matematika kayak gitu nah terus gimana sih ceritanya emang terkenalnya dengan nama Yusna nih di GitHub juga yeah, luar yeah. biasa <laughs> terus bisa apa ya kayak menggaungkan Reason ML terus reskrip Indonesia apa sih sebenarnya reskrip? Oke okay, oke okay. langsung oh, ke teknis test. nih oke okay, kalau teknis ya Oke, okay, jadi reskrip itu sebuah bahasa baru jadi turunan dari reason ML sih sebenarnya ya karena sebelumnya ada recent ML dulu recent ML ini juga turunan dari Okemo sebenarnya jadi bukan ya kalau bisa dibilang kayak turunan gitu tapi sebenarnya ya dia uh, secara teknikal uh, semantiknya sama AST misalnya Abstract Sympathstry jadi secara high level yang manusia lihat penulisan kodenya itu lebih clean, uh, resign ML, misalnya. Tapi, secara teknikal dasar, kayak di compile abstraksinya itu sama dengan OCaml Jadi, kayak dibilang menulis OCaml dengan gaya, gitu, gaya JavaScript, si resign ML ini. Nah, uh, lambat laun, perkembangan resign ML ini berubah. Ada uh, namanya rescript, rescript itu ya, bagian-bagian bagi, sama maksudnya asalnya dari resign ML juga, tapi lebih uh, diperbaiki lagi developer experience-nya di, le, lebih diperbaharui lagi sintaksnya. nya kenapa lebih diperbaharui supaya lebih familiar orang-orang javascript hmm. menggunakan rescript ini uh -uh. dan uh, karena menunjang javascript jadi banyak hal yang jadi trade-off misalnya Kayak ada beberapa fitur yang dulunya di resell ML ada sedangkan di restript nggak ada jadinya karena mau fokus ke javascript user paling banyak itu hal-hal yang sifatnya di oke yang banyak kayak dihapus di restriptnya kayak misal custom operator custom operator itu gimana caranya kita bikin sebuah simbol kayak misal simbol plus kita bisa bikin sendiri misalnya kita mau ngerteling orang plus itu ternyata minus nah, bisa kayak gitu juga karena ada kemampuan untuk custom operator Iya, bener. Karena dia lihat, lihat emang sih clean banget ya. Dia baru hmm. biasa sih, tapi emang belum coba. Uh, <laughs> di script itu boleh, boleh, boleh dicoba kok. Ada playgroundnya <laughs> secara web, interface Iya, bener. Uh, uh, Berarti playground kayak playground turunan dari typescript gitu ya yang dari JavaScript. Uh, Hmm, kalau TypeScript superset ya jadinya kan uh, gimana caranya TypeScript ini uh, bisa dihandle typing, type checking dan lain-lain, sedangkan kalau recent dan desain ML udah beda lagi sih udah beda, apa namanya, udah beda lagi dunianya sih, kayak gitu kenapa? Kayak dia bahasanya sendiri punya toolchain sendiri dan punya, punya paradigma sendiri gitu. sedangkan kalau TypeScript dan JavaScript paradigmanya nya sama aja dengan javascript bisa ditambahin type checking misal mm. gitu. sedangkan kalau di script dan ML, kita mesti Beda uh, berpikiran dia Beda ya, berpikiran berpikiran fungsional kenapa kayak karena memang bahasanya untuk ya fungsional programming dan paradigmanya uh, fungsional programming doang sedangkan kalau javascript dan typescript itu multi paradigma artinya kayak paradigma-paradigma prosedural, OOP, objek orientation dan itu bisa dilakukan di sana sedangkan di, di Rescript dan Rescript ML itu penggunanya lebih digaib untuk fungsional programming luar biasa terus kalau di kantor pakai Rescript juga? oh kalau di kantor belum pakai Rescript, berarti yang paling banyak itu Rescript ML pertama kali aku join itu 80% puluh persen ya ml kode base, tapi kalau project-project yang baru sekarang itu kok udah mulai pakai typescript juga, jadi dipertimbangkan juga sih kayak usernya, user maksudnya ya penggunanya uh, resnet ml dan typescript, i, ya, udah di open juga typescript dan kedua karena masalah-masalah ini sih apa namanya masalah-masalah di komunitas resnet ml jadi Terus kalau kita misalkan pengen belajar nih recent atau uh, rescript, gimana tuh? Apa perlu belajar dari ocaml dulu, apa bisa langsung terjun Saya lagi langsung. ke Iya, betul. Bisa terjun langsung aja ke recent ML atau rescript. Tapi kalau untuk sekarang sih, kalau latar belakangnya jadwal script, itu mendingan rescript karena jauh lebih dekat banget secara familiarity, maksudnya secara uh, apa namanya familiarnya dengan JavaScript secara syntax dan lain-lain itu hampir sama. Jadi, paling cuma belajar kayak uh, dasar-dasar fungsional aja kayak bir uh, function, uh, operator-operatornya yang ada kayak type line operator dan cara dia ngetyping, nah, itu juga beda kayak eh, dengan typescript misalnya uh, dan misal di rust punya kemampuan type inference itu sih yang paling menurutku paling enak sih dibandingkan typescript ya type inference-nya beda dengan typescript misalnya kalau kita bikin function uh, dia itu bakalan tahu type-nya apa berdasarkan operasi di body function-nya kalau di typescript dan kita mesti tentuin tuh parameternya misal a benar, benar. itu integer, a uh, number, B itu number itu harus didetail ceritanya membuat function harus didetail. Sedangkan kalau di itu nggak nggak harus. Berarti auto dia udah ngenalin gitu ya? Iya, dia tahu typingnya apa. Dia tahu berdasarkan apa implementasi di body functionnya. Misal kita deklarasikan function add, terus di dalam function add itu Operasikan parameternya dengan simbol plus, maka dia tahu kalau di A dan B ini adalah uh, integer. Kayak gitu, gokil teknologinya keren dan sebenarnya itu apa ya? Lama sih, Om. Itu sudah oh lama, iya bisa dicek di Wikipedia. Typing itu udah hal yang lama. Karena kan, oke, udah dari dulu kan? Iya, yes. udah dari yes. tahun 90-an oh tapi memang banyak orang yang mungkin enggak menyadari itu gitu ya iya iya baru karena udah familiar, udah familiar ya. benar -benar. Uh -uh. tapi itu semangat sih karena uh, kita lihat beberapa tahun orang-orang fungsional programming functional programming itu udah mulai jatuh uh, apa namanya menurun di tahun 90-an itu udah mulai menurun penggunanya lebih banyak orang yang ke OV misalnya orientation kayak gitu Ya, karena bisa di, ya itu apa bisa diterima sih karena uh, beberapa orang mungkin lebih gampang mempelajari OOP maksudnya nice. ada banyak orang hmm. yang lebih gampang untuk belajar op sehingga pas belajar functional programming enggak gitu jadi uh, apa namanya popularitasnya tetap kalah gitu. tetap kalah tapi ya. mem membingungkannya sekarang itu lebih <laughs> kayak apa ya sejarah berulang berulang aja sih kayak orang-orang kayak kembali ke fungsional dan lain-lain iya sih lain. nggak hanya di bahasa dan lain-lain ya tapi banyak banget bahasa sekarang itu ya udah kayak dikit-dikit kayak dimulai di fungsional fungsional lagi <laughs> iya bener terus perusahaan-perusahaan besar juga uh, ada beberapa yang pakai reason ya reskrip kalau lihat yeah, di dokumentasinya yeah. Iya betul ada banyak ada banyak juga di recentnya itu paling banyak sih kalau reskripnya nggak tahu ya sekarang karena ada beberapa yang pernah move on jadinya nggak jadi pakai reskrip tapi masih bertahan di risen ml kayak gitu ya kayak company saya sekarang juga masih bertahan di risen ml belum ada uh, migrasi ke reskrip kalau dibilang favorite favorite mana sih language mas tadi ini mas ini Hmm. Kalau dibilang favorit, eh nah ya. uh, sebenarnya favoritnya recent sih. Tapi kalau sintaksis, reskrip <laughs> kayak gitu <laughs> <laughs> belum komplit aja. Reskripsinya jadi udah yes. ada, nggak favorit-favorit dulu deh. Favorit recent sih, recent Berarti ke uh, project keseharian pakai script gitu ya, uh, nggak juga sih. Kalau di kantor terakhir itu yang... 2 bulan yang lalu main Risen mulai dari awal masuk gabungnya di di guru itu ya, Risen terus rata-rata project yang aku tangani gitu. nah, itu pakai Risen emang semua terus dia ya, satu bulan yang lalu juga bikin sebuah modul itu pakai Risen juga oke mantap gokil sih ini Masrin di GitHubnya juga dia support mana-mana <laughs> support itu mana-mana ya. Uh, ya apa ya di itu apa ya buat buat sebenarnya tujuannya ya buat masih tahu aja kalau kayak kita kalau dapat sesuatu ya minimal bisa menghargai apa ya kita dapatkan dari orang lain sih benar, benar. ya untuk respect pula aja sih sebenarnya Uh, uh, jadi, ya, ngasih sponsor minimal satu dolar. Itu satu dolar semua, banyak doang, tapi satu dolar per bulan. <laughs> nah, mungkin bisa jadiin ada pesan atau tips nggak buat teman-teman semua nih, developer yang biar tetap produktif gitu, atau menghargai suatu konten dari seorang developer. Bisa nih, kayak Mas Masrin sponsor, okay. gimana kalau, ya ada ada pesan? Kalau pesan-pesan, ya, okay. juga bingung sih sebenarnya mau ngasih pesan apa sebenarnya. <laughs> <laughs> Tapi uh, ya kalau aku sih cuma berpikiran kalau uh, kan open source itu terbuka. Ya, mungkin karena saking terbukanya kita kayak uh, dapat sesuatu yang menurut kita itu sangat berharga ya kenapa tidak kita memberikan sebuah penghargaan kepada orang yang uh, membuat sesuatu dimana sesuatu yang dia buat itu uh, bikin kita banyak belajar atau menyelesaikan masalah kita begitu ya pada dasarnya memang free dan open cuma ya itu aja sih kayak bagaimana kita menghargai sesuatu yang kita dapatkan karena akses informasi sekarang udah beda dari zaman dulu ya itu, itu udah pasti dan udah fakta kayak gitu dulu susah banget kayak beda -beda. mau belajar sesuatu itu berat banget karena di samping sekarang jaringan bisa. internet iya nah, sekarang mudah banget ya bisa cari uh, GitHub uh. lihat source code kode base orang benar Uh, terus karena menghargai itu konteksnya nggak harus ngasih sponsor atau ngasih materi kan nggak misal yes. sharing apa yang mereka buat ngas star atau ngas port ngasih pull request ngasih isu itu sebenarnya udah bagian dari sebuah menghargai kayak orang kayak gitu kalau mau ngasih materi ya otomatis uh, lihat diri dulu diri, diri dulu sih sebenarnya kalau oh, ada uang lebih misalnya kan ngasih deh kayak gitu lima dolar bisa ya, sebulan itu kan hmm. alokasi aja modal 5 lima dolar per bulan berapa ya lima dolar per bulan lima dolar itu kan gak sampai seratus ribu ya benar lima orang oke itu itu lah atau apalah bener. kalau menurut agama <laughs> kalau nggak bisa soft isu kamu punya uang lebih ya sponsor nggak salah <laughs> <laughs> ya bener-bener ya makanya Dari, menyelesaikan masalah itu kan apa ya namanya kompleks sebenarnya menyelesaikan masalah maksudnya nggak hanya satu dimensi nggak hanya satu ruang untuk menyelesaikan masalah ya, kalau stuck banget dalam sesuatu hal kemampuan belum memadai untuk kali itu kenapa nggak gitu ngasih sponsor ke orang eh, kerjain dong gitu. <laughs> jokiin dong <laughs> gue punya masalah kayak gini ada juga <laughs> ya ya sebenarnya itu trade off mau keluar uang atau mau belajar itu doang kan dikasih dua jalan <laughs> mau keluar materi atau belajar sendiri gitu. <laughs> kalau belajar sendiri mungkin ya udah berat ngasih waktu spend waktu untuk mempelajari hal itu sedangkan kalau pakai uang ya udah materinya doang yang berkurang gitu. Jadi handle sama orang gitu. ya sesederhana itu sebenarnya <laughs> <untuk> menyelesaikan masalah <laughs> nah kalau ngomongin belajar nih mostly kalau mas Rini ini kalau belajar beli course kah atau YouTube aja gitu atau gimana sih? Oke, okay. uh, kalau aku hitung-hitung itu untuk pembelian course itu nggak pernah, nggak pernah beli course. Uh, kalau ngebajak course ya pernah itu enggak bagus sebenarnya ngebajak course itu di zaman <tuk> kuliah zaman dulu enggak boleh itu nah ya, ya ini fun juga sih jadi dulu itu waktu kuliah kayak buka web-web apalagi namanya torrent-torrent itu kan banyak link situ dan bajakan kan itu aku download semua sampai 120 kursus tutorial dan lain-lain tapi setelah didownload itu enggak dipelajari dan nggak ada yang masuk di kepala. Jadi di situ berpikir, ya udah, kayaknya ini nggak boleh deh, nggak boleh diterusin. Kenapa? Nggak ada manfaatnya jadinya, percuma buang-buang kuota. Itu nggak boleh. <tell1> <tell1> <tell1> <tell1> Jadi sampai sekarang itu nggak pernah, nggak pernah beli kursus lagi. Paling nyari yang free aja gitu, kursus-kursus kayak misal Udemy, Open edx, Open nah, nah, edx itu banyak banget sih kayak materi-materi fundamental. Udemy lebih banyak yang praktikal. Itu menurutku ya. Uh, ya bisa mungkin nyari yang pricy kalau aku nah, karena apa ya uh, terus namanya uh, yang terakhir aku kayak ngasih uang untuk be belajar itu cuma buku beli buku sih hmm. ada namanya buku uh, compiling assembly from stretch jadi gimana caranya bikin compiler untuk jadi kode assembly itu pakai typescript. Uh, okay. Jadi targetnya itu, kayak kita bikin bahasa, nanti di parsing menjadi sebuah kode assembly di arsitektur ARM, CPU-nya. Kayak gitu, itu bukunya. Sebenarnya, ya, bukan soal ARM-nya yang aku mau cari tahu, tapi tentang bikin compiler-nya. compilernya. Itu kan studi kasusnya di bukunya, kan, tentang assembly di ARM, arsitektur CPU. Tapi yang aku... Fokusin itu gimana cari bikin parser, compiler, hmm. dan lain-lain gitu sih. Itu yang uh, apa ya? Tertarik membuat aku tertarik dan mempelajari sih. Sekarang stop dulu belajarnya, banyak kerjaan kayak gitu. Nanti lagi dilanjut kayak gitu sih. Maksudnya aku nggak apa ya? Nggak kayak oh beli ini harus ditamatin, ini harus gitu Nggak yeah. apa ya? Nggak kayak gitu sih aku secara personal nggak hmm. kayak gitu. Jadi dinikmati dulu ya? Enjoy iya. Yeah. Enjoy biasa bisa jadi kayak hmm, ada satu momentum di mana kayak dapat sesuatu, dan oh, kayak ini relate sama di dalam buku ini gitu. Oke, okay, ditarik baca bukunya kayak gitu. Terus teknikku belajar ya, di membaca buku itu juga enggak yang interpreted yang dari kiri ke kanan, maksudnya dari daftar isi terus dibacain. Enggak, aku cuma lihat di daftar isi nyari-nyari hal-hal yang interesting aja kayak yang aku mau tahu sekarang gitu. jadi nggak baca buku langsung penuh nggak gitu. bagus juga sih menurut beberapa oh, orang enggak. tapi ya enggak, enggak. aku cuma cari apa yang aku butuhkan jatuhnya <laughs> kayak gitu oke ini kembali ke recent ML ya. sama re-script. buat teman-teman yang pengen gabung ke grupnya gimana nih? Oh grupnya ada masih ada sampai sekarang tapi mau oh, maaf banget itu diskusinya udah enggak terlalu ini lagi sih nggak terlalu kayak dulu lagi begitu. Uh, tapi kalau mau bergabung masih ada. Kalau mau bergabung yang penting official sih di Discord ada. Discord itu sampai banyak orang luar juga kan sama pembuatnya juga recent ML ada uh, itu ada di Discord Reason ML masih ada sampai sekarang Discord dan masih aktif sih. Oke, gokil ini. Ah, seru nih. Terus, terakhir nih mungkin. karena mepet juga. Gak apa banyak-banyak juga. nggak apa-apa. <laughs> oh iya, paling uh, ini nih, sebelum ke pertanyaan terakhir, selain ngoding apa e aja sih kegiatan di luar Mas, Mas Rini Rin nih? Yeah, Streamer ya kan kan? Di luar kadang-kadang uh, nggak -kadang sering Enggak sering ya. ya jadi aku ada channel di YouTube juga itu bahas-bahas hmm, apapun yang pengen aku sharing aja kayak hmm. eh, misal oh baru-baru ngoprek tentang hal ini udah di share aja kalau sempat buat nge-record ya aku share itu ada di channelku juga sih kalau mau cari channelku ya simpel aja sih search saja di YouTube Rin Rescript itu pasti muncul benar-benar nama brandingnya udah uh, Rin uh, uh, jadi kalau search di YouTube ya Rin Rescript aja itu udah dapat pasti <laughs> muncul channelku itu uh. oke okay. berarti selain streamer ya biasa lah ya menjadi uh, kehidupan terus, ya kehidupan biasa kayak nongkrong sosial ya nongkrong nongkrong aja kadang sama temen di cafe atau di mana. terus uh, suka naik motor-naik motor aja sih kalau di motor-motoran motor ya anak <laughs> ini programmernya meskipun gig tapi gaul nggak <laughs> gaul juga sih biasa-biasa aja sebenarnya beli motor apa ya kemarin motor trail udah itu buat nyari masih ya bukan lain aja buat apa ya, senang aja sih itu nempuh motor, motor kadang kalau stres banget itu ya udah keliling aja kemana gitu nggak ada tujuan cuma muter-muter aja <laughs> mungkin sambil mikirin bak gitu ya <laughs> Jadi, banyak mikirin kayak untuk apa aku hidup sih. Motor itu untuk apa, aku Ada kayak gitu. Nah, terus apa sih yang pengen dicapai di next berikutnya? Gitu, next hope on next dream. Oke, kalau untuk ke masa depan karir dulu ya kalau karir ya, pengen jadi software engineer aja seterusnya kayak siapa ya bapak bapak Python yang bikin Python GIO GIO hmm. siapa lagi Rosum khususnya namanya susah menyebut namanya GIO fun. pokoknya pembuatnya Python ya itu kan software engineer sampai sekarang dia iya, masih bener. mengaku juga software engineer sampai sekarang meskipun udah bapak bapak tua ya, Mas Sopran. Ya pengen kayak gitu doang sih. Sesimpel Tar botak gitu. Oh, Kalau enggak, enggak botak ya gondrong juga. Oh, soalnya. Iya. <laughs> Yo itu gondrong Iya. Kalau di Indonesia yang senior tuh kayak Mas Ari Hidayat ya. Luar biasa. Oh, itu udah luar biasa banget sih, udah dikenal banyak orang. Bener bukan hanya orang Indonesia dan orang-orang luar sih. ya salah satu panutan juga buat itu di dunia open source sih. kayak pembuatan dia kan Tentem.js hitless browser sebelum ada ini apa namanya uh, buat uh, express, CIPRESS CIPRESS misal untuk testing library kan iya oke okay. CIPRESS, apa namanya? hitless browsernya Chrome yang zaman now mirip-mirip Tentem.js, -mirip lupa namanya tapi dipakai di CPRES Press. <laughs> Terus, uh, apalagi nih, secara pribadi next-nya? Oke, okay, <tuk> kalau pribadi, ya... Apa ya? dia ya bermanfaat itu sudah pasti. Ya. Jadi tujuan utama, bermanfaat minimal di keluarga sendiri. Di Sampai sekarang belum terlalu bermanfaat di keluarga. <tuk> <tuk> tapi setidaknya udah uh, lepas beban orang tua juga sih itu itu minimal satu uh, udah udah apa ya namanya bisa bilang mandiri gitu, gitu. <SILENCIO> ya. tapi belum banyak kasih bantuan lagi timbal balik ke kita banyak masih banyak utang lah sama orang tua gitu. nah, itu masih, masih banyak nah, dan itu kedepannya jadinya kayak gitu mau balas budi aja gitu. ini wise banget terus <laughs> Terus apa ya? Jadi ya kayak gitulah sih, apa Enggak ya berguna sama orang baik sosial dan lain-lain sih. Benar. Macam-macam tuh hmm. so, apa ya? Enggak nyari apa gitu. luar biasa. Oke nih karena waktu kayaknya juga udah mepet nih. Sayurnya, kalau <laughs> kalau aku masih luas sih masih bisa masih banyak. Oke tadi cerita cerita ngobrol santai kita sesama Masrin luar biasa. Ada sedikit juga pembahasan teknik Seperti script dan reason Makasih banyak nih buat Mas Adi surya Rin Udah oh, mampir, heeh, okay, okay. okay. kita laki -laki -laki. Nah, buat lagi juga, ya Oke okay. aku juga makasih banyak sih udah diundang heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, juga heeh, gitu. <tuk> ya, heeh, heeh, gitu heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, Candaan gitu. Makasih lah buat teman-teman juga. Yang, oke yang mau nonton mungkin juga aku juga makasih ya buat orang-orang yang nonton. Ini kayak gitu. Mohon maaf kalau ada salah. Itu ya. Uh, ya aku enggak ada apa -apa maksud buat menggung misalnya atau bikin kesalahan bener yeah, okay, ada. Benar-benar. Takut Pak, soalnya dosa ke manusia itu susah buat minta maaf. Ya. Yeah. Susah buat dimaafin. Tuhan gak bisa ini. <tuh> Kita gak bisa. Care, <tuh> Sehat selalu, Mas Rin. Sukses terus. Mas nih, Rehan juga sehat selalu. Amin. Sukses buat you. bikin podcast dan channelnya di YouTube. Ya. Amin. Oke, okay, so that's wrap, guys. Thanks for watching, for listening. See you in the next episode. I'm Rehan. Sehati and salam. Bye bye. Peace. Bye bye. Udah.